Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel The SPP TV. Dan apa kabar para skyscraper setia? Saya doakan atas kesehatan dan kelancaran rezekinya yang parokah. Dan bagi kalian yang baru tahu channel ini, jangan lupa untuk mensubscribe-nya dan membunyikan notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya tentang ilmu spiritual dan laku perkutut yang menjadi simbol kekelangan biasanya dimasukkan ke dalam sangkar yang dihiasi dengan cat warna-warni kemudian digantungkan di langit-langit teras rumah atau sengaja dibuatkan tempat undang atau menaikkan burung di halaman rumah alat undang biasanya berupa gerekan seperti tiang untuk menaikkan bendera yang dibuat dari bambu atau pipapsi burung-burung yang digantungkan lebih tinggi dari rumahnya sesekali disapa dengan mematikan jari agar mengeluarkan suara yang merdu dalam kondisi menikmati suara burung atau yang bisa disebut manggung orang Jawa Sering kali lupa waktu karena sangat terpesona dengan keindahannya. Itulah sebabnya kalau orang jawa telah terpesona terhadap tujuan burung maupun anggung kadang-kadang terlena. Mereka sering lupa waktu dan lengah melakukan pekerjaan yang lain yang penting adalah kenikmatan patin ketika mendengarkan suara burung yang berpenting atau dalam istilah jawa bekur bekur karenanya untuk membuat burung berkutuk bekur-bekur orang jawa korang memancingnya dengan cara meteti atau mengajak burungnya bermain dengan menggunakan jari selama tadi kadang-kadang juga dengan cara singkong atau bersiur Seolah-olah mereka sedang berkomunikasi dengan bahasa yang saling dipahami Kemudian kalau burung tersebut telah peka terhadap tanda dari tuannya Dan akan ada kontak ketika dipanggil dengan siuran maupun petikan jari pemiliknya Akan amat bangga dan sangat menikmatinya Orang-orang yang memiliki apresiasi terhadap burung perkutut umumnya akan bersikap luas, tak kaku, tak fanatik, dan lembut dalam pemikirannya. Karena sikap dan perilaku orang tersebut akan terbentuk oleh kondisi burung yang selalu riang dan gembira bermain. Kenikmatan memilih burung perkutut. Akan merangsang daya auditif, visual, dan kejiwaan pemiliknya. Penyaringan tinggi dan keindahan rupa burung sedikit banyak akan mempengaruhi harmoni kejiwaan manusia. Suara burung perkutut jangkung, maksudnya benar-benar memiliki suara yang merdu, dapat mempengaruhi kegembiraan sanubari pemiliknya. Cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan apabila adanya kekeliruan atau kesalahan itu dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan saya Oleh sebab itu saran dan kritik yang membangun sangatlah saya butuhkan Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu Salam Budaya Nusantara